Halo sahabat HOMES Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di sini kita akan mengerjakan exercise 5 strip 5, memproses vendor invoice dan melihat call center report. Pastikan teman-teman sudah mengerjakan exercise 5 strip 4, membuat call center dengan kode SAP01 strip A nomor login. Yuk kita coba bersama. Saya back dulu. Kemudian kita akan menuju ke transaksi di folder accounting kemudian financial accounting account payable dokumen entry kita pilih FB60 untuk invoice untuk vendornya kita inputkan vendornya adalah 200. Kemudian invoice date-nya adalah hari ini, tanggal 8 Oktober. Kemudian untuk amount-nya adalah 11600 Tax amount-nya 1600 GL account-nya adalah Rp47.600. Amount-nya kita isi bintang. Dan untuk ke kita cari di bagian kanan inputkan SAP01 rip A nomor login Setelah teman-teman menginputkan data-data ini, kita bisa menekan tombol enter. Kemudian kita tekan tombol save. Jika ada jika ditemukan ada warning tentang tax enter incorrect, kita tekan saja tombol enter untuk memperbaikinya. Kemudian kita akan mendapatkan dokumen number ini. Untuk selanjutnya, kita akan melihat cost center report, caranya. Untuk melihat report, kita masuk ke folder accounting, kemudian controlling. Cost Center Accounting, Information System, Report for Cost Center Accounting, Plan Actual Comparison, dan pilih yang Actual Plan Variance. Inputkan kode cost center kita di bagian ini, SAP 01-A nomor login. Untuk melihat reportnya kita bisa tekan Execute. Di sini kita dapat melihat cost center report untuk cost center SAP 01 strip nomor login dengan person responsible Meliana. Transaksinya adalah 47600 ini untuk office supply dengan actual costnya nya adalah 10.000 euro. Demikianlah report untuk cost center. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.